buat legenda, sebuah sawah yang mulai dari kecil saya panjingi. Di sini untuk sawahnya sudah mantap untuk dipancing. Jadi padi sudah hampir sebulan sudah tanam. Dan untuk uapang belut muka-muka masih banyak karena memang di sini terkenal banget disepuh ini. Pasiennya juga agak mendung. Di sini ada audio yang unik yaitu layangan suangan atau sendaren Di sini pokoknya kalau suara itu kalau nggak hujan pasti layangan besar, layangan raksasa pasti ini lah dan suaranya khas banget satu lubang bisa di samping mata? alhamdulillah kita nonton nanti. tapi yang di sini lubangnya kepiting di atas lubang tapi nanti di bawah ini lubang peluk. bis tuh langsung disambar. Oh. hmm, akhirnya kena dia. tinggal lumayan langsung mantap Ayuh, oh, Kira -kira, salah pun Kira -kira teriuk, bang, ya? harusnya sih salah, tapi bisa kelingking di oh, aku bawah ya di hampir Semangat mantap, alhamdulillah. Semoga saja ini besar. main main coba cepatlah. ah belum, mauan lagi, mauan wow, lagi. lain lain lagi. ya Oh ini mantap amat